Mana mancing Hah? Oh. lah. Duh, ngopi dulu. Nah, biarlah, <tik> Jangan bantah. mendipada Jangan nular, <tik> <Ro> action. Ayo, <tik> Kita mancing bak mimpi macam kok lu kupi dulu kalah ba. Biar bak biarlah kalah, woi malat dulu, tidak bak biarlah, berpelak nih, mandi pada orang tua bak berpelak nih, roll action, hei kita nggak melat dulunya, kampun lah, ngapain? Tangan tuh kampun tuh nih tadi kan, bener kan? Kelak. Nah, dulu Kelak dulu. Aduh, rayahan payah. Hmm. Action. Uh, action. Candu. lo <tuh> berangkat kita nanya dia ngomong jando <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> action nak hujan ya nak hujan cepetan ya ya ya ya lu mulai kamera Oh, hal ya. kamera roll. action tarik cegu cari cegu Tahan Kebun Mana ada kalian? Tahan Tahan sembunyi dulu Yang di belakang sembunyi, Tahan Tahan Satu Lum Tahan Yuk Kebun Tahan lo Ketinggian Siap-siap. Tahan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. <tik> <tik> Merah, roll, action. role action. Cak banget Kamera action. <tuk> oh, <no. tuk> Allah. <udah kawal>, kan? <tuk> <tuk> jangan kaku